Puji-puji ama di Tuhan debata, buka maaf itu di bagasol, marite-rite -mari keluar debata ama, dokternya anak Tuhan Yesus Kristus, dokter di Parbadian, amin. Hora, Masuk? hora. Masuklah Masuk. Masuk. Masuk. Hai, selalu kemudian selatan hanya golongan di bagasarmu, wanita itu, Kristus, kami, Mobi, yang mula keluarga besar, kamang, sebuah insinyur, kasih, raih, inang, debu, tunik, kata diri, batas, tenaga, beko, jahan, lipat tanya, ngetah di pikion, lima di acara, kamu, modi. Para memasuki bagasi, bagian pintu amunom, kupilik doh, siap saredes anglo mai pintu lima, mamuk kamai, siap ayat 1 pintu, sah tu ayat disi lalu, tawanan mahakana unang maca hamu martangiang, madok maulia, tema hamu sialo Hai, ini doh di Siap, kamu maridih, idih, Kristus, dis. Indonesia merdeka. Rumahku adalah istanaku. Las tumpah di luar tidak Acara mama udah lantas, beribu jalan daun macai Mari kita na di pasu-pasu di keluarga, sirai do inang, kurikulum di tison, belok di bata, hamuna, pasu-pasuna, di harga bel, di harga di harga moral, doh biasa ngapon, spot zoo, panas berwarna, jarak masuk Korea ke kita, di bata, kaisir di eh macam apa? apa